Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah, di kesempatan kali ini mungkin saya ingin sharing proses atau cara membuat gambar desain di komputer menggunakan software FreeCAD software FreeCAD ini adalah software CAD atau komputer edit design yang uh, biasa digunakan untuk membuat uh, model tiga dimensi yang nantinya mungkin hasilnya uh, bisa dimasukkan ke mesin CNC untuk dieksekusi Afrikat ini adalah software yang free ya jadi bi bisa didownload dan digunakan secara gratis Afrikat yang saya gunakan ini versinya 0.18 nah, Mungkin dalam hal ini nanti saya akan mencontohkan membuat gambar desain dari produk kerajinan kayu yang simple dulu ya Ini simple dan kecil ini adalah gantungan kunci desainnya sederhana tapi mudah-mudahan bisa mewakili proses yang digunakan untuk membuat produk-produk uh, yang lebih kompleks dan lebih besar. Nah, di sini nanti mungkin ada cara membuat uh, geometri berbentuk square atau bujur sangkar di mana sisinya uh, sama persis. Nah, kemudian cara membuat lengkungan di ujung-ujungnya, kemudian cara membuat Geometri yang bisa tembus dari depan ke belakang. Ini kebetulan bentuknya bulat ya. Ini bentuknya bisa apa aja. Kemudian membuat bidang di atas bidang, tapi bentuknya huruf. Kemudian membentuk bidang di atas bidang, tapi bentuknya kotak. Dan ujungnya bulat. Dan membentuk cekungan berupa huruf. Nah, seperti itu, oke. Mungkin kita langsung ke softwarenya. Oke, setelah software berikutnya kita jalankan, tampilan pertamanya adalah seperti ini. Nah, di software berikut ini sudah banyak tombol shortcut, ya, berbentuk icon-icon ini yang bisa langsung diakses. Hanya saja, mungkin saya akan menggunakan menu-menu yang berbentuk tulisan nah di sini agar nantinya mungkin mudah diamati oke langkah pertama setelah tampilan pertamanya muncul kita create dokumen ya ini file new oke dokumennya sudah muncul ini unnamed ya masih belum kita beri nama nanti saja terakhir nah kemudian langkah selanjutnya adalah ini yang wajib adalah memilih workbench di view workbench pilih part design oke sudah muncul part-design ya ini tandanya part-design di di workband inilah kita akan membuat desainnya kemudian langkah pertama di dalam dokumen ini kalau di bagian part-design ini kita harus membuat body ya ini create body Create, ini adalah satu kesatuan geometri yang nantinya akan jadi model tiga dimensi. Nah, ini baru kita mulai sekarang kita bikin coret-coretan atau sketch. Di create sketch, yang nah, kita ini adalah bidang kerja yang akan kita pilih. Apakah di uh, di bidang xz di bidang xz atau di bidang yz karena kita tampilan dari atas artinya yang terlihat adalah uh, xz kita pilih xz oke okay. nah ini di sini kita mulai menggambar ya Nah, di sketch ini ada banyak tools yang bisa dipakai. Kita pilih yang geometri, ya. Ini sketcher geometri, kita akan menggambar kotak dulu. Adalah bidang utamanya, kita pilih yang rectangle, ya. Ini yang kotak, kita klik, bisa diletakkan di mana aja, misalnya di sini. Oke okay, sel selanjutnya rectangle ini kita atur-atur ya Ini karena bentuknya besur sangkar jadi sisinya harus sama Bagaimana cara menyamakannya kita pakai constraint ya Ini kita pilih dulu yang akan kita samakan ini dan ini Disketch Constraint Constraint equal artinya kita akan membuat yang kita tunjuk tadi sama Nah ini panjangnya udah sama ini ada tanda sama dengan artinya kalau kita coba ubah-ubah dua-duanya akan ikut berubah ya dengan panjang yang sesuai. Yang kemudian panjangnya berapa? Ini kita akan buat dia 5 cm. jadi di sini kita ke constraint lagi. Yang horizontal distance kita isi 50 mm Oke okay. nah ini kalau sudah hijau ini sudah sudah tidak bisa dimodif lagi selanjutnya close ya close nah ini artinya sketch sudah jadi nah sketch masih bidang satu dimensi ya hanya garis batasnya saja untuk menjadi uh, apa bidang solid kita kembali lagi ke part design. Kemudian klik pad. Nah, dia yang tadi bentuknya hanya garis sekarang berubah menjadi ada isinya. tebalnya di sini langsung kita isi, misalnya adalah 8 mm ya. Oke. Okay. Nah ini bidang pertama sudah jadi, jadi ada uh, square atau becur sangkar dengan ketebalan 8 mm, dengan panjang sisinya 5 cm. Selanjutnya ujung-ujungnya akan kita buat melengkung ya seperti ini Ini melengkung Oke caranya dengan menggunakan fillet Jadi di part design Nah ini fillet Oh Dipilih dulu ya yang akan di fillet jadi yang di fillet adalah ujungnya ini. Nah, ini. Dia kalau di most over dia kuning, kita tunjuk kemudian part design fillet. Nah, ini melengkung. Tinggal kita atur-atur radiusnya di sini ya. Misalnya radiusnya 8 8 mm. Nah untuk uh, sudut yang lainnya, tinggal kita tambahkan ya ini, add ref, kita klik, kita tunjuk, nah ini sampai muncul kuning, klik, nah dia langsung melengkung juga. Dan sisi lainnya, add ref lagi, yang, yang tadi add ref hanya berlaku untuk satu kali klik, kita pencet add ref lagi, kita pilih, nah ini melengkung nah sisi yang ini kita putar dulu atres lagi nah. kita lihat dari atas ini untuk melihat nah. oke okay. selanjutnya kita oke okay ya nah ini sudah jadi bentuk kubus ujungnya uh, melengkung Oke, selanjutnya kita buat bidang ini ya yang kotak tapi di atas bidang utama. Kotak ujungnya round 3. Ujungnya ujungnya bundar. Caranya adalah kita akan bikin sketch di atas Bidang ini ya, jadi kita tunjuk dulu bidang ini. Kita tunjuk nah, hingga berwarna hijau seperti itu. Kemudian kita ke part design create sketch. Perintah ini akan membuat coret-coretan di atas bidang yang kita tunjuk tadi. Nah. Kita akan buat kotak ya, berarti ke sketch lagi, ke geometri. Sketcher geometri cari yang bentuk kotak ini banyak bentuknya ya jadi kita pilih yang kotak nah ini ya square ya klik nah, kita kotaknya kita taruh sini oh salah kalau yang ini bujur sangkar ya nah, kita ulangi kita ulangi klik Oh ini kelas dulu, kelas dulu, hapus dulu nih ya, sketnya, nangga jadi. Girl, nah kita tunjuk dulu. Part design. Ini part design, sket ya, grid skets. Oke, okay, masuk ke sketcher ini terlihat ya. Ini tadi padison berubah jadi sketcher. Nah, lalu kita sketch ke geometri yang rectangle ya, bukan square. Tadi salah. Rectangle. Nah, ini. Kita bikin sini. tinggal kita atur-atur. Nah, oke okay, mungkin di sini oke sketch jadi kalau sketchernya sudah jadi kita close sketchernya close nah, ini balik lagi ke part design ya nah, ini sudah sudah ada tuh terlihat ada garis putih di atas nah ini ya ada garis putih nah tinggal kita isi dengan pad deh. Nah, ini sketcher part design pad lagi nah akan muncul ini defaultnya 10 mm kita ganti menjadi 2 mm ini kalau sudah, oke okay. ini terlihat ada bidang di atas bidang dengan bentuknya kotak nah kemudian seperti tadi ya ujung-ujungnya mau kita bikin bundar kita gunakan fillet jadi kita pilih salah satu part design fillet nah itu jadi melengkung radiusnya kita tambah oke okay, 5 mili mm mungkin ya dan kita tambahkan sudut-sudut yang lain ya untuk menambahkan sudut-sudut uh, yang lainnya add ref oke okay, yang sudut kita putar add ref satu lagi atrap oke okay, empat sudutnya sudah kita buat uh, bundar oke okay. nah ini desain gambar desain posisi terakhir jadi kalau di kiri kita lihat ini ada beberapa seperti folder ya, ini sebenarnya tahapan yang tadi kita lakukan ya yang barusan kita lakukan adalah yang paling bawah nah, misalnya ini yang tadi yang pad ini, kalau kita klik kemudian kita tekan spacebar ya nah ini adalah posisi pertama, kemudian yang fillet kita tekan spacebar Ini posisi kedua. dan pad 01 kita tekan spacebar. Nah, seperti itu. Dan yang posisi terakhir, nah ini. Ini posisi terakhir adalah yang paling bawah. Tampak atas. Nah Oke sekarang kita akan buat ini. Ini ada bidang di atas bidang, tapi bentuknya huruf. Nah untuk uh, membuat huruf yang paling cepat itu ada di workbench ini ya draft. Ah, draft. Jadi kita keluar dulu ke dari part design ke draft. Di draft ini ada save from text ini save from text jadi kita akan uh, bikin geometri berasal dari text. Nah kita klik saja. Nah setelah kita klik, nah di sini terlihat nih kalau kita mosnya kita gerakkan ini kan berubah-berubah angkanya, yang angka di sini. Nah ini nih apa istilah? Kita harus ngeklik ke lokasi yang akan kita tempatkan teks tersebut ya di sini ya nah, di sini udah dia udah nggak bergerak lagi Tuh. nah kemudian tulisannya kita masukkan di sini yu ukurannya karena ukurannya kira-kira dulu ya mungkin 10 mm dulu 10 mm nah ini yang wajib font file ini harus kita sebutkan ya kita harus nyari file ttf atau otf nah untuk file yang di sini adalah uh, tipe fontnya adalah lig Gothic eh, ini lig kita pilih yang regular oke kalau sudah kita oke okay. nah ini muncul di sini mungkin kalau nggak pas baru kita adjust ya ini string. Nah, nah ini Posisinya Atau misalnya terlalu besar ya Terlalu besar kita kecilkan 8 lah sembilan 9, 9. Oke okay. Nah, tinggal posisinya ada di sini, placement position. Nah, ini misalnya, kalau ingin bergerak ke bawah kan berarti ke sumbu Y ke bawah. Nah, untuk ke kanan sumbu X. Oke, misalnya segini ini coba kita gerakan Nah ini kan kalau dilihat dari sini ini masih berbentuk satu dimensi hanya garis supaya dia menjadi huruf timbul seperti biasa kita pet ya Nah, ini string Oh ya kita balik dulu ke partisan ya kan padnya ada di sana Part design. Nah kita tunjuk string stringnya, kemudian part design pad. Nah ini. Oh salah. Nah, kenapa muncul ini? Jadi sep string ini posisinya masih di luar body ya. Kita masukkan dulu. Nah kita masukkan ke dalam body. Oke, udah masuk. Kita ulangi lagi sep string. Part design pad. Nah itu sudah menjadi timbul defaultnya 10 kita ganti kata ketebal ketebalannya sama dengan ini Ini 2 mili Kita ganti menjadi 2 Oke okay. hmm. Nah ini sudah jadi yang yang geometri atau bidang di atas bidang, tapi bentuknya huruf. Kita lihat dari top, dari atas. Oke, selanjutnya kita akan membuat yang ini ya. Ini ada cekungan huruf, tapi grafir. Jadi, istilah cekungan berbentuk huruf atau lobang berbentuk huruf. Mungkin seperti tadi karena hurufnya ada di draft, kita ke draft dulu. Nah, ke draft dulu, kita ambil save from text -nya. nah Kita disuruh menunjuk posisi, kita tunjuk ke sini. Oke, kita isi tulisannya. T U -B -E. Kemudian hurufnya mungkin sama dengan yang tadi besarnya sembilan. Kemudian fontnya, fontnya sama. Ini liketik Gothic Regular. Kalau sudah siap kita Oke. Okay. Nah muncul di situ. posisinya kita ubah-ubah di sumbu x geser ke kiri Sepertinya hurufnya terlalu besar ya, kita kecilkan aja. Jadi size-nya 8 aja. Berarti yang tadi juga 8, cuma mungkin di sini dulu aja. Kita geser ke kanan, ke atas, terlalu banyak ini bisa diisi manual. Gini. ada salah isi hurufnya lari Nah, ini kalau ingin kembali Ctrl Z aja ya. Ctrl Z. Nah. kalau kita bikin kesalahan mungkin tinggal undo aja ctrl z oke coba kita lihat dari sisi lain nah ini ini bentuknya masih satu dimensi ya hanya berupa garis-garis jadi akan kalau yang tadi yang huruf ini kan kita buat dia timbul nah kalau ini akan kita buat lubang nah lubang itu kembali ke partisan ya dari draft. Nah kalau lubang itu namanya pocket. Ini ya. Oh, sorry ini kita masukkan lagi. Ini kan masih di luar ya. Seperti tadi kita masukkan ke dalam body. Hmm, Oke okay, sudah masuk. part design pocket nah itu kalau pocket dia berupa lubang nah ini dalamnya defaultnya 5 mili nah sedangkan dia tebalnya tadi kan 2 mili ya jadi kita buat 2 nah. oke okay. Nah, ini sudah sudah sesuai hmm, keinginan kita kita lihat dari atas hmm. oke selanjutnya kita akan membuat lubang ini ya. lubang yang tembus dari atas ke bawah Di Part Design ini kan karena kar kita akan buat lubang sini, ya kita klik di area ini ya, kita klik. Nah sampai hijau begini. Kemudian kita cari geometrinya Di sini. Eh sorry, bukan cari geometri. Uh, kita sketch, kita bikin sketch. Kita klik di Part Design, kita bikin sketch. Nah baru di sini kita cari geometrinya sketch, chart geometri, cari yang uh, lingkaran ini ya circle oke kita klik oke siap kita klik kiri kemudian tahan drag hmm. oke jadi kita tinggal geser-geser bisa digeser dengan nah, kemudian diameternya bisa kita atur ya. Kita klik, kita kasih constraint di sketch constraint diameter. Nah, ini. Nah, misalnya 4 mm lah ya, 4 mm. Ini kan fungsinya untuk candalan 4 mm oke okay. nah, ini diameternya berarti sudah 4 mm kita geser geser oke okay, kalau sudah oke okay. close sketchernya kita close nah, oke okay. ya tadi di sini ya kalau kita putar coba ah itu kelihatan ada lingkaran putih walaupun tadi nggak kelihatan ya itu hanya karena bidangnya rata nah itu agak kelihatan, biasanya sih kita miringkan sedikit nah itu udah kelihatan ada pola putih nah selanjutnya untuk membuat lubang itu menggunakan pocket ya jadi kita sketch, put design, nah pocket nah pocket ini kan untuk membuat lubang ya, tapi di sini bisa kita atur tipenya. Ini tipe kalau kita lihat. Nah ini ada yang true all. True all ini artinya tembus sampai ke bidang manapun. Yang kalau di belakangnya ada bidang lagi, dia akan tembus tembus ke semua bidang. True all. Coba kita klik. Nah itu sudah lobang. Kalau kita putar, nah, ini tembus. sudah oke. Okay. Nah, ini sudah paripurna, ini udah selesai. Ini desainnya. Ini cukup simple, caranya juga simple Mudah-mudahan nanti kalau ada yang mau desain untuk produk yang lebih besar dan lebih kompleks, kira-kira mungkin prosesnya seperti itu ya, hanya pilihan uh, tadi geometrinya apakah lingkaran, apakah kotak. Itu bisa menyesuaikan dengan Nah, Desain produknya, nah, ini warna defaultnya seperti ini ya. Kalau misalnya ingin tampilannya hanya sekedar tampilannya, itu di view appearance. Nah, ini appearance, nah, sini bisa dipilih-pilih temanya. Nah, apakah aluminium, apakah brass, bronze, copper, chrome, emerald, gold? Nah, misalnya salah satu kita pilih aluminium, tapi gelap, ntar yang copper. Oh, copper warnanya tembaga ya, gold. Nah, glass ini tampilan gold ini desain 3D nya kalau untuk di capture oke mungkin ini udah selesai ini tinggal sebenarnya yang unnamed ini tinggal save S ya tinggal save S terus diberi nama ya mungkin model model inilah yang nanti bisa kita proses di mesin CNC ya nah mesin CNC itu emang uh, untuk bisa mengerjakan sesuatu butuh desain seperti ini oke teman-teman itu aja uh, mungkin di kesempatan lain uh, bagaimana gambar ini bisa dikerjakan di CNC mungkin akan saya bikin videonya juga kita aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.